kok tadi tuh ketembak di sini sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wayardha. Wa syaddu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa syaddu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila Ma'asyiral muslimin jemaah salat Maghrib rahimani wa rahimakumullah Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang keutamaan bulan Ramadan dan puasa Ramadan atau puasa secara umum Ya. karena sebentar lagi ya Ramadan akan tiba ya, ya akan tiba Ramadan dan seorang muslim itu diantara bekalnya menyambut Ramadan itu gembira ya. diantara bekalnya dalam menyambut Ramadan dia gembira tanamkan kegembiraan dalam dirinya Alhamdulillah bulan yang lama kita tunggu sebentar lagi apa akan tiba itu seorang muslim gembira jangan sebaliknya ya sebaliknya ya ketika akan datang Ramadan merasa sempit ya masih sepapin Dinah Milo Tamar melang. Ikuti naik, maka dah, mari nama saya siapa, Penat Dita. Milo Sina semua puasa siulang. Ya, sempit dia rasa. Bahkan ada yang menyatakan, tak tutup mana si warungi. Ya, ikuti melang, atau Tamar I melang. Ini ya, jadi seorang Muslim itu gembira. Ketika apa akan tiba Ramadan Baik insyaallahu ta'ala Jadi melakukan ramping keki, Beberapa ada birana ular ramalang si bawa puasa secara umum Campur cek dia bahasa nih Ya yeah, bahasa campurnya campirnya deh. baik Banyak ya keutamaannya Ke bulan Ramadan Di antaranya bisa ditulis yang pertama bahwasanya di bulan Ramadan itu kita diwajibkan berpuasa diwajibkan apa? berpuasa di, di bulan Ramadan sebagaimana ayat yang sudah kita hafal dalam surah Al-Baqarah apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iya <tuh> wahai orang yang beriman diwajibkan atas kalian apa? Berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya, apa hikmahnya? <tuh> la'allakum tattaqun. itu tujuannya ya, supaya kita ber bertakwa. Jadi hikmah diwajibkannya berpuasa supaya seseorang itu menggapai derajat takwa, yaitu yang pertama keutamaan bulan Ramadan. Diwajibkan padanya apa? Berpuasa. Dan tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Degaagah ulang, seliwan ular ramalang diwajibkan kik puasa siulang. Selain bulan bulan Ramadan itu diantar ya bulan Ramadan bahwasanya diwajibkan berpuasa di bulan tersebut itu keutamaan yang pertama atau alabbiran bulan Ramadan yang pertama bahwasanya apa? kita diwajibkan berpuasa di bulan tersebut baik kemudian yang kedua bulan ramadhan itu padanya diturunkan Al-Qur'an ya labbiranna ular Ramadan yang kedua dipeturungi akuramu labbina fungallahu subhanahu wa ta'ala di bulan ramadhan Makanya disebut apa? Bulan Al-Quran. Yeah. Karena padanya apa? Diturunkan Al-Quran. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan? Syahrul Ramadan al quran wa wal furqan. Bulan Ramadan yang padanyalah Allah turunkan Al-Quran. Sebagai petunjuk bagi manusia, serta apa? Penjelas, yakni petunjuk, serta pembeda. Itu bulan Ramadan. Diturunkan padanya apa? Al-Quran. Dan tidak ada bulan selain bulan Ramadan, itu Al-Quran di, diturunkan. Banyak bulan, tapi Ya Rupang Allah subhanahu wa taala pilih ular ramalang na turunnya ya ku itu di antara kekhususan bulan Ramadan. Padanya diturunkan Al-Qur'an. Tidak ada bulan-bulan lain diturunkan Al-Qur'an selain apa? Bulan bulan Ramadan. Baik. <tuh> ini disebutkan oleh Ibnu Kathir rahimahullahu taala. Kata beliau tentang ayat ini, ta'ala syahrus siami min Allah Subhanahu wa taala memuji bulan Ramadan diantara bulan-bulan lainnya. Ya. Yeah. Karena dia telah memilih, ya, di antara semua bulan, sebagai bulan yang padanya diturunkan Al-Quran yang agung, yaitu bulan Ramadan. Banyak bulan, tapi Allah pilih Ramadan sebagai bulan apa diturunkannya Al-Quran, yaitu yang kedua. Albiran Maular Ramadhan yang kedua bahwasanya di bulan Ramadan kita turun ya kak akurama lebih subhanahu wa taala itu yang kedua kemudian yang ketiga di bulan Ramadan itu terdapat satu malam dan insya Allah di nih malam agro Laylatul Qadr. ya Malam Laylatul Qadr Yang kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Laylatul Qadri Khairun Min Al-Fishah Laylatul Qadr itu lebih baik dari Seribu bulan Ya, aku ingin tahu ini Siapa? 83 tahun ya ya 82 atau 83 tahun Luar biasa saja mas sekalian ya Laylatul Qadr lebih melebih daripada si sabbu ulang Itu Laylatul Qadr Ketika seorang beramal pada malam itu Ya, yeah, maka lebih baik daripada dia beramal seribu Seribu bulan, subhanallah Mas sempat jaki misalnya, di malam Laylatul Qadr Ya yeah, mas sidak kaki lebih melebih Dibanding si sabbu ulang Itu Laylatul Qadr Dan malam Laylatul Qadr ini tidak ada pada bulan-bulan yang lain kecuali apa? bulan bulan ramadhan nah ini kekhususan bulan ramadhan iya yeah. tidak ada padanya atau bulan-bulan yang lain leilatul qadar kecuali bulan bulan ramadhan itu yang ke tiga baik, sekarang yang keempat Pada bulan Ramadan, itu pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, serta para syaitan dibelenggu. Itu di bulan Ramadan. Jadi seluruh pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan para syaitan dibelenggu. Ini berdasarkan hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat futihat abwaabul jannah, yeah, wa gulliqat abwaabul nar, wa suffidatis syayatin." jika Ramadan telah datang, maka pintu-pintu surga dibuka. Ya, yeah. pintun nasuruga nareko tibani ular ramalang. Kemudian dan pintu-pintu neraka ditutup serta apa para syaitan dibelenggu di bulan Ramadan. Iya. Dan tidak ada bulan yang lainnya selain bulan Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan para syaitan dibelenggu. Kecuali apa bulan, bulan Ramadan. Baik di hadits yang lain disebutkan, hadits riwayat termiti bunuh majah dan dihasankan oleh Syekh al-Bani rahimuallahu ta'ala kata Nabi SAW إذا كان أول ليلة min شهر رمضان apabila datan awal malam di bulan Ramadan سُبْفِدَتِ wa maradatul jin maka para syaitan dan jin itu dibelenggu ini ketika awal apa? awal malam di bulan Ramadan maka syaitan dan jin itu dibelenggu kemudian Wa kullikat abwabun nar ya falam yuftah minha babun maka pintu-pintu ya yeah, dan pintu-pintu neraka ditutup tidak ada satu pun pintu yang dibuka yaitu yeah, tutup mana pintu neraka dari <coughs> kota <coughs> dan tidak ada yang dibuka kemudian wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun sedangkan pintu-pintu surga semuanya dibuka dan tidak ada satupun yang tertutup. Subhanallah. Di bulan Ramadan. Semua pintu surga terbuka. ya. Yeah, dan semua pintu neraka di, ditutup. Kemudian kata Nabi SAW. Wayunadimu munadin Ya bagi al-khair akbil. Maka terdengarlah. Ada yang menyeru. Wahai orang yang menginginkan kebaikan. Kemarilah. ya. Yeah. Atau terimalah. Mendekatlah. Artinya lakukan amalan, lakukan kebaikan di bulan tersebut. Ya, yeah. kemudian menyeru lagi wa ya bagiya syarr Wahai orang yang menginginkan kejelekan, menginginkan dosa tahan-tahan. Jangan berbuat dosa di bulan di bulan Ramadan. Yeah. Itu di bulan Ramadan. Kemudian kata Nabi SAW alaihi berikutnya, walillahi utaqau minan nar kullalailah. Dan Allah memiliki orang yang dibebaskan dari neraka itu terjadi pada setiap malam. Di malam Ramadan. Jadi setiap malam itu ada orang yang dibebaskan dari dari api neraka. Itu terjadi pada apa? Pada bulan Ramadan. Yeah. Dan tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Kecuali apa? Bulan bulan Ramadan. Ya. Yeah. Kalau ada yang bertanya, kalau setan dibelenggu, kenapa pelik masih banyak yang kamu pati ya? nah, gaul ya, dosa? Nah, sebab isi oni setan yang mengenai kamu pati gaul dosa. Itu banyak mana ya ditafsirkan oleh ulama kita tentang dibelenggunya setan. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di antaranya yang kemakada yerodosai berkurangi bagi orang yang berpuasa. Itu makna dibelenggunya syaitan yang pertama jadi dosa yang dilakukan oleh orang berpuasa itu berkurang ada juga yang menyatakan maknanya yang dibelenggu itu hanyalah sebagian syaitan jadi dene syuman si syaitan yeah, yang yemi syoe yaitu pembesarnya bos bos namile syo yeah, ada pun prajurit anak guruna dene syo yaitu diantara penafsirannya ada juga yang menyatakan bisa jadi maknanya apa? Ya, kurangnya kejelekan di bulan Ramadan. Ya, kurang dosa yang dilakukan di di bulan Ramadan. Walaupun zaman sekaliannya ya, andaikan semua syaitan diikat, dibelenggu, itu masih ada sebab-sebab seseorang itu melakukan dosa. Ya, bukan hanya syaitan saja pengaruh syaitan Masih ada sebab-sebab yang lain, di antaranya apa? Ya, jiwa yang yang jelek Jiwa yang jelek. Sebagaimana Allah berfirman, Inna nafsah la amaro tumbisu. Sesungguhnya jiwa itu mengajak kepada kejelekan. Jadi ada namanya jiwa amaro tumbisu. Ya, selalu mengajak kepada kejelekan. Bigo ni, bigo ni. Selalu ada dalam hati kita. Ditugaskan kita, bigo ni saja. Eh, ya, ya. itu jiwa yang apa? mengajak kepada kejelekan. Walaupun andaikan yang syaitan dibelenggu semua, masih ada jiwa kita yang selalu apa? Mengajak kepada kejelekan. Iya, yeah. amar waktu bisu. Masih banyak faktor-faktor yang lain. Di antaranya juga apa? Setan dari kalangan manusia. Ada juga Minar jin nanti. Wanas. Ada setan kalangan manusia. Iya, yeah. kita membaca Al-Quran. Kesimuliki dikit, Al-Quran, Iya, telunjuknya joka-joka. Mahatu baca korang. Iya. Setan dari kalangan manusia. Masih banyak ya faktor-faktor yang menyebabkan seorang itu jatuh pada dosa dan maksiat, bukan hanya syaitan saja. Baik. Jadi itu yang ke, keberapa? Yang keempat. Kemudian yang kelima. Di antaranya juga bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi. Ya. Yeah. Bulan yang di diberkahi. Sebagaimana da, apa dalam hadis, pada ja aku Ramadan Syahrul Mubarak. Ya, yeah. teradatan pada kalian apa? Ramadan syahrul Mubarak. Bulan yang diberkahi. Jadi Ramadhan itu adalah bulan yang di, diberkahi. Baik, kemudian diantaranya antaranya, ini sudah masuk keutamaan puasa ya. Yang keberapa ini? Yang kelima. Ya, bahwasanya orang yang berpuasa itu akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Orang yang berpuasa Itu mendapatkan apa? Ampunan dan Pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ya, yeah. Ketika Allah sebutkan Dalam surah Al-Hazab Allah menyebutkan Jenis-jenis manusia yang beramal Di antaranya Allah sebutkan apa? Wassawimina Laki wasawimad Laki-laki yang berpuasa Dan wanita yang, yang berpuasa Kemudian di akhir ayat Allah sebutkan apa? Allahumma firotawajiron adima. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar orang yang berpuasa. Yeah, dia persediaan yang Subhanahu Wa Taala. Ampunan si bawah. Yeah, pahala melope ya, pahala yeah besar. Cocoknya besok gina. jadi pahala yeah. so, yang yeah. besar. Allah sediakan bagi orang yang apa? Orang yang berpuasa. Ya ampunan dan pahala yang besar ketika seorang itu ber berpuasa. Baik puasa Ramadan maupun puasa-puasa yang yang lainnya. Baik, kemudian yang ke 6. Yang keenam 6 bahwasanya puasa itu adalah benteng atau perisai atau tameng. Ya, perisai dari api neraka, itu puasa. Jadi puasa itu adalah benteng atau tameng perisai bagi seseorang apa dari api neraka. Ini berdasarkan hadits riwayat imam al-Bukhari dan imam Muslim kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asyamu junnatun puasa itu adalah junnah tameng, prisai benteng yastajinnu bihal abdu minan nar Ia. yang seorang hamba itu apa? menjadikannya sebagai tameng, benteng dari dari api neraka jadi itu matu puasatta melindungi ki'matu Ya, boleh subhanahu wa Itu puasa. Kita akan dilindungi dari api neraka, menjadi benteng bagi kita, perisai dari api neraka. Itu puasa. Disebutkan di riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu minal qital." Puasa itu merupakan tameng dari neraka Perisai benteng dari neraka Seperti benteng atau tameng salah seorang dari kalian pada peperangan Nah itu seperti benteng ketika berperang Nah itu seperti ya Puasa itu akan melindungi kita nanti dari api neraka Seperti benteng ketika apa? Ketika ber, berperang Subhanallah nah, Itu diantara keutamaan puasa bahwasanya puasa itu Termasuk perisai Atau benteng Baik Kemudian berikutnya Yang keberapa ini? Tujuh Baik Yang ketujuh Puasa Itu Penekan syahwat ya. Puasa itu penekan Syahwat Jadi netan reyero Agar besoknya syahwat nafsu nafsu ya ya dia tekan syahwat itu puasa makanya orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa syahwatnya berbeda ya berbeda kalau orang yang berpuasa itu syahwatnya turun orang yang tidak berpuasa naik naik ya makanya puasa itu apa penekan syahwat, ya yeah. apa dalinya? dalinya sering kita dengar ya apa sering kita ya yeah. e, apa namanya dengar dalam hadits riwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim kata Nabi saw ya masyarosh syabab manistato amin kumulbaah ya yeah. kenal lagi pemuda ya wahai para pemuda Ya, yeah. barang siapa dari kalian apa memiliki kemampuan untuk menikah, segera menikah. Jadi aperiper ini boting. Ya. Yeah. Kalau sudah memiliki kemampuan, kemampuan luar dalam. Yeah. Kalau dia sudah memiliki kemampuan, maka segera menikah. Jangan ditunda-tunda. Ya. Yeah. Kalau sudah mampu ya, langsung menikah. Jangan ditunda-tunda terus. Kasihannya, banyak yang menunggu kalian. Banyak. Iya. mega kasih mata yang ikatok-ketok mulanah. Subhanallah ya. Baik. Jadi kalau sudah mampu, segera. Segera menikah. Kenapa? Perhatikan. Kata Nabi SAW, Fa innahu agaddu lil wa ahsanul lil farj ah. karena menikah itu apa? lebih bisa mengantarkan menundukkan pandangan dan lebih apa? menjaga kehormatan. Iya. Yeah. Itu lebih menjaga pandangan kalau sudah menikah. Dikotosi pale kuburan iboting, nah dia pun le tahangi Tambah Tambahi sih, masyaallah <tik> ya. Subhanallah. Eh yeah. Jadi tahannya apa namanya? Ya, yeah, disuruh menikah supaya apa? Lebih bisa menahan pandangan dan lebih apa? Menjaga kekehormatan atau kemaluan. Baik, kemudian kata Nabi SAW Alaihi Wasallam, Wa manlam faarihi fa bisawm, lahu wijahun. Ya, yeah, siapa yang tidak mampu menikah maka hendaknya dia apa? ber Berpuasa Karena puasa itu apa? Terdapat penjagaan, menekan syahwat Ya, kalau dia patut lebut tinggi Hari-hari dia -hari, pakai puasa ya. Kerana itu menekan Menekan syahwat Jadi itu puasa ya, dia menekan syahwat Itu yang ke tujuh Kemudian yang kedelapan puasa adalah amalan yang akan memasukkan ke dalam ke dalam surga. Ya. Yeah. Jadi puasa itu amalan yang akan memasukkan ke dalam ke dalam surga. Berdasarkan hadis riwayat Asai Ibnu Hibban dan Al Hakim dari sahabat Abu Umamar radhiyallahu taala an Beliau berkata, "Ya Rasulullah, pemurni, riwayat yang lain, dullani ala amalin adakhlu bihil jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang dengannya aku dapat masuk ke dalam ke dalam surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Alaika bisauum fa innahu la mithlalahu." Anda yang kau apa? Berpuasa. Karena puasa itu tidak ada bandingannya. Ya yeah, subhanallah, puasa tidak ada bandingannya. Amalan yang akan apa? Mengantarkan ke dalam, ke dalam surga. Jadi sahabat ini berkata atau bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah tunjukkan kepada aku satu amalan. Ya yeah, suatu amalan yang ketika aku melakukan amalan tersebut, aku bisa apa? Masuk ke dalam, ke dalam surga. Maka kata Nabi SAW, Alaika kabasum, hendaknya apa?" Engkau ber... Berpuasa Fa innahu la Karena puasa itu tidak ada Tidak ada bandingannya yeah. Ya Itu yang ke Delapan Bahwasanya puasa Termasuk amalan Yang akan memasukkan ke dalam Ke dalam surga Baik, kemudian yang ke Sembilan Orang yang berpuasa Itu memiliki Dua kegembiraan Ya, yeah, dan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada ya, yeah, bau misk. Ini berdasarkan hadit riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu taala berfirman, "Kullu amali bani Adam yudha'aful hasanah bi asyri Illa sabai mi'ati di'afin Setiap amalan anak cucu Adam Kebaikannya itu dilipat gandakan menjadi 10 sampai 7, 700 kali lipat yeah. Jadi setiap amalan Yang kita lakukan Itu bisa dilipat gandakan 10 sampai berapa 700 kali lipat yeah. Kemudian kata Allah Illa siyam Kecuali puasa Fa li wa ana Kecuali puasa, sesungguhnya yeah, puasa itu khusus bagiku, dan aku akan memberikan pahala. Maksudnya lebih besar, ya yeah, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjutan hadisnya, karena apa dia meninggalkan syahwat dan makan karena aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang berpuasa itu dia tinggalkan syahwatnya dia tinggalkan makan dan minum karena karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi berikutnya, "Walil shaim Dan bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Ya, yeah, dua kegembiraan. "Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun Gembira ketika apa? Ketika berbuka dan gembira nanti ketika apa? Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Gembira ya, kita rasakan kegembiraan ketika apa? ingin berbuka puasa. Apalagi kau ya yeah. banyak sekali macamnya ya makanan. Iya. Yeah. Engkeni pisang ijoe. Es teh misalnya, es kelapa, es cendol, madu-rupanya ya Allah Subhanahu. Merasa apa? gembira. Yeah. orang yang akan apa? berbuka puasa. Dia merasakan kegembiraan. Itu di dunia. Dan di negeri akhirat dia akan gembira apa? Ya, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi dan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada apa? Ya, bau misk, kasturi, minyak wangi. Nah, itu lebih harum. Kalau di dunia ya memang ya bau orang apa bau mulut orang yang berpuasa itu lain-lain. Tapi di negeri akhirat lebih harum. Di sisi Allah daripada apa? Minyak wangi. Itu yang ke 9 Bahwasanya puasa, apa orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan. Gembira ketika berbuka puasa dan gembira ketika berjumpa dengan Allah dan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada ya misk. Baik, kemudian yang ke sepuluh, puasa itu akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Akan memberikan syafaat pada pada hari kiamat. Ini berdasarkan hadit riwayat Imam Ahmad al-Hakim, dasarkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, kata Nabi saw. Asyam As wal Quran yashfaani lil amdi yom al kiamat. Puasa dan Al-Qur'an itu akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Iya, jadi puasa dengan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada kita pada pada hari kiamat. Kemudian yaqulu siyam ay robbi mana'tuhu ta'am wa syahwat bin nahar wa fihi. Maka berkatalah puasa wahai robbku aku telah melarang dia makan dan minum. Ia makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah saya untuk memberikan syafaat kepadanya. Ininya puasa berkata nanti di hari kemudian minta syafaat. Kemudian wa Qur'an, berkata Al-Qur'an. Manatuhun naum bil lain fasyafi'ni. Fasyafi'ni fihi. Qala fa maka Al-Quran berkata Ya Allah, aku telah menghalanginya dari tidur malam yakni dia membaca Al-Quran Dia tegak solat malam, membaca Al-Quran Maka izinkanlah saya untuk memberikan syafaat baginya Maka Nabi SAW bersabda Maka keduanya yakni puasa dan Al-Quran Itu memberikan apa? Beri syafaat Ya keduanya diizinkan memberikan Memberikan syafaat Iya. jadi itu puasa ya akan memberikan syafaat nanti kita pada hari kiamat Baik kemudian yang ke-11 Yang ke-11 Pintu khusus di surga Bagi orang-orang yang berpuasa Jadi ada pintu khusus nanti Yang dilewati oleh orang-orang yang berpuasa Ini berdasarkan hadis Riwayat Imam Al-Bukhari dan yang muslim juga. Kata Nabi Wasallam Inna fil jannati bahaban yuqalulahu ar-rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada pintu yang dinamakan ar-rayyan. Jadi di surga itu ada satu pintu. Namanya pintu ar-rayyan. Yadakhulu minhusa'imuna yawmal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa itu akan masuk melaluinya pada hari kiamat. Itu pintu ar-rayyan. Kemudian kata Nabi SAW La yadakulu ma'ahum ahadun ghairuhum Dan tidak ada seorang pun yang melewatinya selain mereka Selain siapa? Selain orang yang berpuasa Jadi pintu ini khusus bagi siapa? Orang yang berpuasa Tidak boleh masuk Selain orang yang berpuasa Kemudian kata Nabi SAW Yukalu aynas sa'imun Dipanggil nanti dimana orang yang berpuasa? Dicari orang yang orang yang berpuasa Aina saimun so di mana orang-orang yang berpuasa kemudian kata Baik Jadi niatnya sudah rusak ya, Dia puasa Karena apa ya, Ingin diet Turunkan berat badan Ayah Ini rusak niatnya Jadi hendaknya kita berpuasa Karena Allah karena siapa dan untuk apa? Itu yang ke Yang ke 12. Kemudian yang ke 13. Puasa itu termasuk kafaroh. penggugur dosa. Berdasarkan hadits riwayat Imam Muslim. Katanabiy sallallahu alaihi wasallam fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyam was was-shadaqah amru bil ma'ruf nahyu anil munkar. Ya yeah, fitnah seseorang yang terjadi pada keluarganya, harta, jiwa, anak dan tetangganya itu dapat ditebus dengan apa? Dengan puasa. Ya. Yeah. Begitu pula salat Begitu pula sedekah. Kemudian ya, yeah, al-amru bil-ma'ruf wa'an-nahyu'anil anil munkar. Memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah daripada ke kemungkaran. Jadi puasa itu sebagai apa? Kafaro, penggugur penggugur dosa. Sebagaimana hadith yang lain disebutkan? Kata Nabi SAW As-salawatul khams wal-jum'atu ilal-jum'ah wa ramadhan ilal-ramadhan mukhafiratum bainahunnah idha ba abal kabair. jadi solat lima waktu antara duhur dengan asar seterusnya kemudian jumat ke jumat ramadhan ke ramadhan itu adalah penggugur dosa sepanjang apa? menjauhi dosa dosa besar baik, kemudian yang ke empat belas puasa sehari di jalan Allah itu akan menjauhkan wajah seseorang Dari api neraka Jadi puasa sehari Di jalan Allah Itu akan menjauhkan Wajah seseorang dari apa? Dari api neraka Berdasarkan hadith Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Dari sahabat yang mulia Abu Said Al-Qudri R.A. Kata Nabi SAW Ma min abdin Yasumu yauman Fi sabidillah Illa ba'adallahu Bi thalika bisa dikali wajahu anin nar kharifah. Tidaklah seorang hamba itu berpuasa sehari di jalan Allah kecuali apa? Dengan hari itu Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka selama 70 tahun. Yeah. Satu hari saja berpuasa, itu kita dijauhkan dari neraka sebanyak, sebanyak apa? 70, 70 tahun. Baik, kemudian yang terakhir, yang ke-15. Orang yang berpuasa itu mendapatkan ganjaran khusus di sisi Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala. Orang yang berpuasa itu mendapatkan ganjaran khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa merupakan apa? bagian dari kesabaran. Ya, Bagian dari kesabaran. Jadi dia bersabar menjalankan perintah, bersabar meninggalkan larangan, dia bersabar tidak makan dan minum. Nah, itu orang yang berpuasa sedangkan orang yang berpuasa apa orang yang bersabar itu kata Allah Subhanahu wa taala innama yusabiruna ajrahum bighairi sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan apa pahala tanpa tanpa batas subhanallah yaitu 15 ya keutamaan Ramadan dan puasa Ramadan masih ada yang lain tapi subhanallah ini sudah cukup bagi kita bagi seorang mukmin itu satu keutamaan saja itu sudah cukup baginya. Apalagi kalau puluhan. Eh, yeah. baik. Saya kira sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita nanti dengan bulan Ramadan Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam beramal dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani puasa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan-amalan kita nanti di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya. Sehingga kita pun ya, mendapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surganya Amin. Allahumma amin. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik. wa Ta'ala, Subhanahu wa Ta'ala, wa atubu ilik.